Dan ia merupakan atsar yang masyhur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa menceritakan hadit dariku yang mana riwayat itu diduga adalah kebohongan, maka dia perawi adalah salah satu dari para pembohong tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami waqi dari Syubah dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu Layla dari Samurah bin Jundab dalam riwayat lain disebutkan dan juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waqi dari Syubah dan Sufyan dari Habib dari Maimun bin Abu Syabib dari Al-Mugirah bin Syubah keduanya berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal tersebut